Cuplikan vlog mengunjungi Jakarta Game Center. Terima kasih sudah klik video ini, dan yang telah mensupport video ini dengan menekan tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Setelah selesai menonton video ini, tonton pula video yang berkomentar di bawah. Karena dengan saling berkomentar di video ini, video channel Anda berpeluang dikunjungi dan ditonton videonya juga. Selamat menonton!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 Selamat siang ya teman-teman Ini saya berada di Jakarta Game Center Pada video Cek-cek 1 cek. miliar, 2 miliar, 3 miliar Satu-satu-satu kapan ya teman-teman Nah ini saya coba ya Sambil jalan-jalan kita noti, Saya coba cek notifikasi Nah di notifikasi ini saya terlihat ya teman-teman para komentator-komentator. Nah, ini nih hasilnya nih. Ada yang mengunjungi website terakhir saya. Sebenarnya lebih banyak daripada ini, teman-teman. Saya udah cek dan sebagian juga yang berkomentar ya yang di bawah itu sudah saya ini kan ya apa dalam arti kata saya balas menontonnya ya. Nah, lumayan nih banyak nih ada yang baru ditonton dan baru didapat balasan saya ya di eh, yang menonton itu yang kembali juga ada yang penonton baru ada juga yang udah nonton dari video-video saya sebelumnya teman-teman ya jadi teman-teman gak usah khawatir ya tidak akan dikunjungi gitu Kenapa ketika reputasi reputasi kita terbentuk ya bahwa gini orang yang mengunjungi saya kan rata-rata pengen videonya ya ditonton secara utuh ya teman-temannya ya kan seminimalnya minimal minimalnya kan harus full durasi gitu jadi kalau orang udah kenal akan mau menonton secara full durasi teman-teman gitu. Dan ini saya yakin juga diantara teman-teman yang datang juga yang berkomentar ya ada yang nonton full durasi ada juga yang enggak ya teman-teman ya seandainya full durasi semua teman-teman tentunya channel saya ini sudah uh, jam tayangnya sudah uh, banyak ya sudah melebih dari 4000 lebih ya ini ada ini saya copy ini saya Uh, simpan dulu, saya mau baca ini kayaknya ini banyak banyak banget keterangannya, menarik tapi udah saya balas itu teman-teman yang tadi sudah balas, sudah saya balas video, nah ini ada yang baru lagi, saya dari video Mukbang saya kunjungi channelnya, kebetulan saya sudah subscribe, Yulia ini kayaknya orang barat nih misalnya Ya dari pengunjung saya itu teman-teman ya Pengunjung yang komentar itu ternyata menghasilkan ya Ada yang berkunjung dari luar negeri juga teman-teman Dari yang bahasanya beda ini, Billy ini udah sering ya Udah sering berkunjung ya Billy Grab <guluh> Billy Grab Beli <Billy> Grab <guluh> Beli Grab Orang Bali nih Tapi Grab di Bali kali ya Ya salam Salam supet selalu ya Bang Bang beli Grab Oke Nah ini ada Saya ambil Coba Saya ambil Bukan ambil sih Saya simpan videonya ya Gitu udah saya simpan videonya Nah ini ada ragam lingkungan hidup yang baru komen yang berkomentar di ini nih yang baru nih baru nah ini belum saya subscribe nih saya nggak langsung saya subscribe eh. kapok, teman -teman. ya kapok teman-teman ya sekaligus video ini untuk membuktikan ya saya kemarin itu saya langsung subscribe tapi tidak nonton gitu jadi saya subscriber saya turun begitu tapi saya nggak uh, enggak terlalu ambil pusing ya karena yang jelas dari kalau dilihat dari penonton apa yang komentar yang jelas jam tayang saya naik tadinya 1400 ya naiklah jadi 1500-an ya naik 100 lumayan ya 100 jam uh, ada Ron beton ya 라운벤코 ini saya ambil nih videonya nih ya. Saya pilih-pilih dulu tapi saya saya sih lebih suka sih sebenarnya sih yang full durasinya di atas lima menit ya kalau saya ya. Tapi nggak apa lah Nah, ini ada Deso Kuliner nih. Ini saya belum subscribe nih. Saya tidak subscribe dulu nih. Cuma saya ambil videonya karena dia udah nonton video saya nih. Nah cocok musik nih, saya udah berkali-kali datang nih ke sini nih. Saya ambil, sambil juga saya simpen. Ini sebenarnya sih nggak perlu saya tayangin ya. Ada nih, ini apa? Channel ini nih. Kurang piknik, <guluh> kurang bikin channel namanya unik nih. Saya sudah simpen teman-teman nih, saya simpen. Mohon maaf ya ini yang kemarin itu seburuk banyak banget dari kemarin kenapa saya nggak upload video karena saya ya harus membalas temen teman ya saya membalas saya tonton dikumpulin dulu di nanti nih kemarin ya kesalahannya itu tadi ada subscriber untuk sebentar gitu kan langsung saya subscribe ulang itu ya menjadi channel saya tuh tadinya terus arusnya udah eh, subscriber subscribernya berkurang tapi setidaknya sih yang tampil di depan sih berkurang ya tapi di dalamnya saya yakin masih nempel ya nanti di sini akan balik lagi biasanya sih akan balik lagi ya kalau saya nonton videonya dia jadi logikanya gini teman-teman ngapain subscribe loginya kan sakit kalau nggak nonton nih ibakatnya begitu kan algoritmanya berlangganan tapi nggak beli kan percuma intinya gitu kan orang langganan ya gitu langganan ya gitu kan langganan baju misalnya tapi cuma satu sono ya cuma berarti cuma langganan mampir doang cuma itu udah itu nggak beli gitu berarti kan bukan langganan kan nih ya, seperti itu jadi logikanya ya kalau langganan ya berarti bahasa kan subscribe itu artinya langganan gitu berlangganan dan kita juga harus nonton minimal sekali atau dua kali atau tiga kali bahasanya seperti itu kan seperti pelangganan kalau makin banyak pelanggan sih makin bagus sih ya sebenarnya nah ini saya lagi pilih-pilih lagi nih teman-teman ya lihat ya saya di video kali ini saya tidak Nah ini saya lagi bikin video baru Nah maksudnya video yang ini teman-teman saya lagi bikin video yang gamestone ini sambil saya bikin saya aminah itu tuh tuh berkurang kayaknya di 380 kemarin itu ada 390 hampir 400 itu 397 kurang-kurang bersepuluh ya kurang 10 gara-gara saya subscribe dulu dia subscribe saya subscribe nah itulah langsung anjlok nah, ini saya lihat dibuka saya buka di studio di nah ini ada yang satu video saya tapi lumayan nih ya, ini teman-temannya rokamonasinya tinggi nih video ini nih. Kenapa? Ya sebelum sebelumnya kan saya udah itu duluan. Jadi ketika video udah upload saya langsung balas semua semua yang tentunya video yang ditukang cukur itu. Saya balas akhirnya pada balik-balik semua, balik lagi, balik pada kembali semua langsung menonton kebetulan sih menonton video saya yang mukbang ini. Nah, meskipun ada yang uh, nontonnya sedikit ada yang ada yang durasi, ada yang enggak ya tapi saya positif warna ini nih saya lihat nih, bertambah nih. ini bertambah kita tadinya 400 ya kalau teman-teman mengikuti di sebuah video sebelumnya kan lumayan kan bertambah tambah 100 kan <guruh> bertambah 100 cuma saya subscribe berkurang 10 ya kenapa-apa apa nanti juga balik lagi gitu kalau orang yang itu nontonnya nonton video saya lagi ya. Sebenarnya harus tiga video, tiga video teman-teman gitu kalau mau permanen. Tapi ya saya. Ini di kali ini saya enggak uh, di, di video nah ini, ini ada pertanyaan nih dari Bapak, Bapak Firman nih. Gitu. Firman Palu nih nanya, gimana sih cara membagikan apa supaya mengembalikan subscriber yang Hilang gitu ya kan Nah ini tadi saya jelasin gitu Kita bilang karena kesalahan kita Atau kesalahan orang tersebut gitu Orang yang nonton video kita skip-skip Atau kita yang skip-skip Nontonnya skip-skip Tapi tidak ditonton lagi semuanya gitu Jadi kenapa fungsinya Saya simpan tonton nanti Tujuannya apa Disitu nanti benang apa benang merah Tanda merah itu kita ketahuan Ada yang sudah ditonton, baru berapa tonton? Belum sampai full ya. Kan, ya, kita tonton ini sampai full gitu. Hujannya seperti itu, gunanya kita nonton ditonton nanti juga. Itu juga sebenarnya sebagai oplos video, cuma bukan fokus video kita ya. Video orang yang kita oplos nanti, nggak usah khawatir. Video kita itu ya, kalau kita semua berpikir begitu disebut ditonton nanti semuanya ya. Kan, nanti udah akan saling oplos sendiri, teman-teman. Mau oplos sendiri, bahkan. Uh, video kita akan direkomendasikan ya, direkomendasinya terlihat ya. Jadi antara video kita dengan video yang sebelumnya atau ataupun ke kemungkinan juga video yang sama-sama disukai orang yang nonton tersebut begitu. Jadi video yang disukain atau ya pokoknya bagaimanalah caranya ya kan logi ya, channel sekecil saya ya yang belum monet ini ya tiga di video yang mukbang itu ya terakhir yang di mukbang sambo itu di mukbang sambo itu saya lihat rekomendasinya aja itu sampai enam eh, jangkauannya ya jangkauannya itu sampai enam ribu bayangin teman-teman sampai enam ribu ya kalau tayang sampai jangkauan sampai di HP orang ya sampai 6000 itu ya ada kemungkinan masa sih tidak ada yang tidak ditonton gitu ya dari orang lain gitu ya setelah nonton bisa juga kan orang lagi kedik, ketiduran lagi nonton channelnya ketiduran akhirnya masuk secara otomatis video kita yang ditonton terus lanjut video berikutnya lanjut video berikutnya begitu ya ini sih pengalaman saya teman-teman ya pengalaman saya juga kalau nonton video pas lagi sedang uh, sambil ngantuk seperti itu jadi teman-teman ini saya lagi cari-cari lagi ya saya cari-cari lagi Nah ini saya kembali lagi ke video saya di studionya nih ya. Di Mugbang Sambung, Sawu Sawu Di sini meh, Alhamdulillah ya, sudah ditonton sampai 283 dan sangat rekomendasinya itu tinggi banget teman-teman. Ya hasil dari, nah tuh, jangkauannya sampai 6000 ribu dan disini terlihat ya, orang yang menonton ya. 6.000 ya kan. Yang uniknya di sini adalah rekomendasinya teman-teman. Yang sangat banget. banyak banget rekomendasinya ya. Jadi teman-teman yang udah itu nah ini saya coba ambil, saya klik nih salah satu konten yang menyarankan video Bang ini ya. Saya coba klik salah satunya nih yang buat yang main sering. Nah, inilah. Waduh iklan lagi. Nah, ini saya salah pencet lagi. Coba saya lihat profilnya nah. Ini masih itu saya klik for profilnya nih. Profil dari ini nih. Nah, ini. bule Pakistan akas Subscriber udah banyak teman-teman. 8.000 sekian Saya belum subscribe nih ya si akas ini akas bule Pakistan ini. Saya belum ternyata saya belum subscribe. Dan dia kayaknya sih belum nonton video saya, belum ngunjungin video saya, teman-teman. Tapi bisa sampai terekomendasi di sini nih, teman-teman. Lumayan ya, itunya yang tadi kita lihat udah banyak dia ditonton tuh videonya Ya begitulah, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ngevlog saya nih teman-teman, vlog saya di Jakarta Gamestone lah suasananya teman-teman ya, suasana di Jakarta Gamestone. Sebenarnya tadi saya saya sempat lupa tadi teman-teman untuk memvideokan mem naiknya gitu ya. Jadi video di depan tadi, <todoh> tadi itu yang ada tugu Game nya itu saya ambil di akhir itu sebenarnya. Suster, tiba udah dari dalam lah, udah saya ini aja lah, gitu kan? Saya, saya coba berkeliling-keliling teman-teman ya. Semoga terhibur. Nah ini nih, saya lihat terbatu-batu yang warna-warni kelincong ini. kayaknya sih batu-batu ini kalau ditaruh depan tidak dikasih pengaman begini. Kesimpulan batunya harganya masih bisa dijangkau ini, karena bisa disentuh, ya, kan? Jadi, kalau belum dikacain, ditaruh di etalase seperti itu, itu udah udah biasanya harganya lumayan gitu lumayan nah ini yang di yang eh, cakep-cakep nih teman-teman teman-teman kalau di, di Jakarta yang belum sini yang penasaran sama hobi batu ya ke sini teman-teman ini pusatnya ada di Jatinegara teman-teman di Jalan Jatinegara ya Jakarta Games Stone atau mau dari luar negeri juga bisa ke sini Nah, itu yang detail, langsung cakep-cakep. tuh batunya, tuh. Kita ke selanjutnya. Nah, ini ada batunya, tuh. Udah cuttingannya, cakep-cakep ya. Warna-warni gemilang dengan pantulan cahaya. Ya, ada batu berlian juga, ada ruby ada siam. Ada bulu safir, batu-batu bulu safir ada. Ada yang dari sirkon juga ada sirkon Swarovski. Nah ini kalau mau beli cangkangnya juga bisa untuk cincin ya ada di sini. Di sini banyak teman-teman ya, -teman banyak pilihannya. Ada juga, nah ini kita lihat tuh, kan yang busa, biar tuh Ada jamrut, batu jamrut, ada bacan, batu bacan. Tuh, cakep-cakep tuh, teman-teman tuh. Tuh, ada yang hijau, mana tahu batu apa itu. Oh, batu bacan ya kali ya. Saya sih kurang begitu ngerti batu ya. Ya banyak macamnya teman-teman nah, ini, ini, waduh, belang tuh, cakep tuh, nah, itu tuh putih tuh, cakep tuh, biru. Ya ini harganya variatif ya teman-temannya, ada yang sampai ada yang ratusan juta ya, harganya di sini ya batunya ya, ratusan juta, kalau ratusan juta dalam. US Dollar ya sekitar 10.000 US Dollar lah nah ini ada bonsai bonsai dari bahan batu ini teman-teman. ini bonsai kreasi dari bahan batu ya Nah teman-teman juga ada yang di vlognya itu ada video juga ada bonsai dari kelapa itu saya pernah lihat juga videonya pernah saya tonton itu tapi kalau ini mah bonsainya bonsai dari batu. Ada juga tadi yang pernah saya tonton itu video teman-teman yang bonsainya itu dari plastik. Wah, cuma hasil karya sendiri, teman-teman. Kita jalan lagi ke sana, teman-teman. Nah, -teman. tuh ada lagi tuh. Kalau untuk memilih ya bingung, teman-teman di sini. Bingung. Bingung. Bingung ada apa tuh? Virus, batu virus tuh. Virus buta, virus Nah, ini ini batu pirus semua nih di sini nih. Kita ke sana teman-teman. Nah ini ada benda pernak-pernik ini bapak-bapak ini juga Oh, pernak-pernik, klinik ritual, spiritual. Kita jalan lagi ke teman-teman ke sana. Nah, di sini nih batunya cakep-cakep lah juga nih teman-teman well, kalau mau beli batunya aja bisa mau beli cangkangnya mau beli sendiri mau pesen sendiri juga bisa ya begitu teman-teman ya jangan lupa teman-teman ya klik like-nya video ini dan yang belum subscribe silahkan bisa subscribe sekarang tidak lupa, yang nonton video saya full tanpa skip, saya doain uangnya bertambah 10 miliar. Amin, ya robbal, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Center